Harimau menerkam seekor sapi hingga mati, disaksikan pemiliknya berjarak kurang dari 100 meter di kebun karet warga di Desa Mekarsari, Kecamatan Baju Bangka, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada Kamis. Pemilik sapi tersebut tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan sapi berusia 9 bulan miliknya yang terluka robek pada bagian ekornya serta digigit pada bagian lehernya itu. tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya awalnya pemilik sapi itu pergi ke kebun untuk mengecek ternak sapinya namun ia mendapati sapi-sapi miliknya -sapi sudah tidak ada di lokasi ditambatkan di sekitar kebun karet keluarganya. Ketika sapinya terlihat sudah tidak berada di tempat, ia langsung melakukan pencarian dan beberapa sudah ditemukan. Akan tetapi di tempat terpisah, ada dua ekor sapi yang terpantau salah satunya sedang dimangsa harimau. Ia menyaksikan kejadian itu kurang dari 100 meter. Merasa ada manusia di sekitar itu, harimau tersebut langsung kabur berlari menuju arah barat meninggalkan mangsanya yang tergolek tak bernyawa ia mengaku telah melaporkan kejadian itu ke pihak apara desa dan BKSDA di resor daerah itu. Beberapa hari sebelumnya warga di kecamatan Baju Bang melihat tapak kaki binatang belak itu. Pihak BKSDA telah melakukan pelacakan jejak kaki binatang buas itu. Saat itu BKSDA mengimbau kepada warga di Baju Bang untuk tidak beraktivitas di kebun sendirian atau harus berdua atau lebih untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Warga Mekarsari berharap pihak BKSDA bisa segera menemukan solusi untuk membuat masyarakat kembali merasa aman dan nyaman bekerja di kebunnya. Di tempat lain, warga desa Nalo Gedang kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi, hampir dua bulan ini diteror harimau. Sebelas kambing dan dua sapi mati jadi mangsa. Kemunculan harimau di Nalo Gedang telah dilaporkan sejak 2021 lalu. Pada 22 April 2022, BKSDA Jambi mengkonfirmasi berhasil menangkap harimau yang meneror warga Nalo Gedang. Satu harimau dewasa seberat 110 kg dan panjang 2,17 meter. Meski demikian, warga Nalo Gedang masih belum tenang. Mereka melaporkan masih ada harimau lain yang berkeliaran dekat perkampungan. Kepala BKSDA Jambi mengatakan konflik harimau dengan warga Nalo Gedang terjadi di perkebunan warga sekitar 1 km dari hutan produksi dan 20 km dari Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Serangan harimau itu terjadi karena habitat mereka tergerus. Kasus ini menunjukkan aktivitas manusia jauh ke dalam hingga mengganggu habitat harimau. Ia menduga harimau itu keluar karena aktivitas tambang ilegal masuk kawasan hutan. Saat ini, populasi harimau di Jambi tersebar di Taman Nasional Berbak 9, ada 25, TNKS 150,